Jadi otot saat beraktivitas tempel salon pas. Hangatnya menyerap dan tahan lama. Kapan saja dan siapa saja. Pas. Satu yang pas, salon pas.